Selamat pagi anak-anak bertemu kembali dengan Bapak hari ini Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat semua? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk belajar dari rumah dengan menggunakan daring atau belajar dalam da jaringan Dimana kali ini kita akan ma membahas materi tekstur Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang elemen-elemen nirmana Yaitu elemen titik, garis, bidang dan yang terakhir itu adalah gempal Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kan? Mari kita mulai pembelajarannya Mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana Tekstur Tujuan pembelajaran Melalui kegiatan pembelajaran ini Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana Pada unsur tekstur Indikator pencapaian kompetensi Mampu mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana pada unsur tekstur Sebelum kita mulai pembahasan kita tentang tekstur Mari kita coba mengulang kembali pembelajaran sebelumnya di mana kita telah mempelajari unsur-unsur elemen Baik itu elemen titik garis, bidang, maupun gempal Dimana semua elemen itu memiliki raut Nah, yang kita akan pelajari sekarang tentang tekstur Adakah hubungannya tentang raut? Ayo kita mulai membahas tentang tekstur Kasih itu tekstur. Nah, untuk memahami apa itu tekstur, coba kita perhatikan dulu bentuk-bentuk berikut ini. Dari beberapa contoh bentuk yang telah ditampilkan tadi, tentu kalian pernah meraba salah satunya, misalnya tembok. Terus apa yang kalian rasakan waktu merabanya? Iya, ada yang merasakan permukaannya halus. Ada juga yang merasakan permukaannya kasar Tergantung dari teksturnya Jadi tekstur adalah nilai atau ciri khas dari permukaan suatu bentuk atau raut. Secara sederhana, tekstur dapat dikelompokkan ke dalam Tekstur kasar nyata, tekstur kasar smooth, dan tekstur Halus untuk yang pertama, kita bahas tekstur kasar nyata. Untuk memahami apa itu tekstur kasar nyata, perhatikanlah beberapa contoh bentuk yang memiliki tekstur kasar nyata berikutnya. Dari contoh yang ditampilkan tersebut Tentu kalian pernah melihat dan merabanya. Apa yang kalian bisa ceritakan dari pengalaman tersebut? Ya, tepat sekali Tekstur kasar nyata mengindikasikan nilai yang sama Antara penglihatan dan rabaan dengan demikian, tekstur kasar nyata artinya dilihat tanpa kasar dan ketika dirapun pun nyata kasar. Tekstur kasar nyata dapat berwujud tekstur alami dan tekstur kekuatan. Contoh tekstur alami yang mungkin sering Anda jumpai adalah tekstur batu, kerikil, kulit pohon, kulit binatang, dan sebagainya. Adapun contoh, tekstur buatan dapat dibuat dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan kasarannya, misalnya dengan ditata, diukir, ataupun dibuat meniru alam. Kemudian yang kedua, kita bahas tekstur kasar semu Untuk memahami tekstur kasar semu Mari kita perhatikan dua buah contoh tekstur kasar semu berikut Tuh kalian pernah melihat contoh tersebut kan? Apa yang bisa kalian ceritakan dari pengalaman Melihat contoh tersebut ya, Mata kita tertipu Ternyata lukisan yang terlihat kasar tersebut Setelah diraba Teksturnya halus Jadi tekstur kasar semu Artinya tekstur yang terlihat kasar Jika diraba Ternyata bisa halus Tekstur kasar semu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tekstur hias manual dan tekstur mekanik Tekstur hias manual merupakan tekstur yang menghiasi permukaan dan dibuat secara manual Contohnya dari hias manual adalah goresan dengan kapas, bentuk goresan silang-silang, serta goresan dengan spons dan tekstur mekanik adalah tekstur yang dihasilkan dari proses alat mekanik misalnya jangka, raster, dan kamera hasil cetakan komputer Dan yang terakhir adalah tekstur halus. Mana tekstur halus adalah tekstur yang terlihat halus dan ketika diraba pun halus. Terhalus halus dapat berupa kesan licin, mulus ataupun mengkilap. Nah, dari apa yang telah kita bahas tadi, maka materi hari ini dapat Dirangkum sebagai berikut: tekstur merupakan unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba oleh lima panca indera. Kemudian, secara umum, tekstur dapat dilompokkan ke dalam tekstur kasar nyata, tekstur kasar semu, dan tekstur halus. Demikianlah pembahasan kita tentang e, materi tekstur, suatu bentuk atau suatu perahu. Jadi, waktu Bapak cukupkan sampai di sini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.